Ini dia tampilan perdana Infiniti QX62022 terbaru. Lihat interior, desain eksterior, fitur, keamanan, teknologi, dan detail lainnya di video ulasan ini. 2022 Infiniti QX60 didesain ulang dengan mempertimbangkan kemewahan keluarga yang membuatnya ditempatkan dalam daftar SUV fantastis kami. Desain ulang eksterior dan interior membawa QX60 2022 kembali ke mode dan menjadikannya sebagai pengangkut keluarga yang berguna. Harga belum tersedia, tetapi model baru diharapkan keluar pada akhir musim panas. Infiniti QX60 2022 hadir dengan mesin V6 3,5 liter yang sama dengan model sebelumnya, tetapi mengganti CVT dengan transmisi otomatis 9 kecepatan. Infinity telah menggoda peluncuran 2022 QX60 yang didesain ulang selama lebih dari 6 bulan dengan mengintip interior kulit yang modis, janji transmisi roda gigi untuk menggantikan CVT, dan konsep yang elegan, QX60 Monograph, yang memperjelas QX60 yang masuk akan lebih lebar dan lebih mengesankan daripada model yang keluar. Berlanjut, karena kami masih belum mengendarai pengangkut keluarga ukuran menengah Infinity, tetapi sekarang setelah kami melihatnya di lembaran logam, kami dapat melaporkan bahwa penggemar QX60 sebelumnya akan menemukan versi baru lebih nyaman dan lebih bergaya, dengan banyak detail cerdas, baik estetika maupun berguna. Di bagian depan, Infinity QX60 menampilkan wajah persegi yang drastis dengan bilah asupan lebar dan lampu depan berkerut yang menghadirkan lebih serius daripada model tahun lalu yang lebih tinggi dan tampak lebih sempit. Sisi jala lengkung ganda yang baru terinspirasi oleh origami Jepang, dan di bawah lencananya terdapat huruf timbul infinity. Ventilasi udara palsu yang besar, meskipun tidak berfungsi terlihat seperti bagian dan menambahkan sentuhan sporty di bawah kap besar adalah V6 3,5 liter yang disedot secara alami sama dari QX60 sebelumnya menghasilkan 295 tenaga kuda Hanya sekarang, alih-alih transmisi otomatis variabel kontinu pretty CVT pretty itu didukung so, oleh transmisi otomatis 9 kecepatan. Jika eksterior telah berubah serius, interior QX60 baru tidak dapat dikenali. Interior yang dirubah terasa lebih luas dan menampilkan teknologi yang ditingkatkan, tempat duduk bergaya teater, konsol tengah, mengambang, dan pemilih gigi shift by wire. Kontrol HVAC baru lebih ramping dan menggabungkan penginderaan kapasitif dengan umpan balik haptik Layar sentuh 12,5 inci, kursi depan berpemanas 8 arah yang dapat diatur dayanya Moonroof panorama, kontrol iklim otomatis Trizona, Apple Car Planeer kabel, dan Android Auto adalah standar di setiap QX60 Di bagian dalam, trim grade mewah ini menambahkan jok kulit semi-anilin dalam warna saddle brown yang menutupi jok, dashboard, konsol tengah, dan panel pintu. Detail menarik termasuk pola kursi berlapis berlian, pipa kursi putih, dan jahitan ganda di kursi baris depan dan kedua. Selain itu, model Autograph mendapatkan kursi kapten baris kedua dengan konsol tengah yang dapat dilepas, sound system Bose Performance Series 17 speaker, kursi depan berventilasi dengan fungsi pijat, trim kayu berpori terbuka, dan pencahayaan sekitar. Keamanan standar pada semua trim termasuk pengereman darurat ke depan dengan deteksi pejalan kaki, peringatan tabrakan depan prediktif, dan pengereman belakang otomatis. ProPilot Assist yang disempurnakan dengan sistem NaviLink, kluster instrumen 12,3 inci yang dapat disesuaikan, dan layar head-up 10,8 inci tersedia di grade tertentu. kali lagi, KX60 tersedia dengan penggerak depan atau semua roda, meskipun sekarang dapat menarik hingga 6000 pon jika dilengkapi dengan benar, peningkatan 20% dari model sebelumnya. Tersedia di semua level trim, sistem inteligen all-wheel drive memberikan traksi ekstra dalam kondisi licin dan dapat mengirimkan hingga 50% torsi engine yang tersedia ke roda belakang saat sering. Stay tuned and you'll hear about it.